Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang ingin membuat uh, pembelajaran dalam bentuk video dimana kita sudah punya file untuk presentasi powerpoint tapi kita kita terangkan agar lebih bisa memberikan informasi kepada siswa uh, dengan membuat video nah kemarin sudah ada yang tutorial dengan format factory di sini saya tambah lagi bagaimana adil video dan di situ menyertakan uh, rekaman kamera dari webcam yang ada pada laptop kita atau komputer yang kita beri webcam langkah-langkahnya seperti kemarin saya ulang dari depan ini saya tutup dulu uh, yang pertama kita kita siapkan file untuk presentasinya kemudian kita jalankan format factory kemudian ini kita pilih screen recorder setelah itu kalau kemarin kita langsung rekam ini kita jangan rekam tapi kita hidupkan kamera dulu kita hadapkan kamera dulu nah ini kamera sudah tampak sudah kelihatan nah di sini ukurannya bisa kita kecilkan kameranya semisal mau besar bisa tergantung selera kita nanti seperti apa kalau sudah ini kita langsung tekan record nah, kita buka ini dulu corbonya nah, posisi kamera terserah kita mau letakkan di mana misal di kiri atau di gimana pun lah terserah kita nah, kemudian ini klik Letakkan di sebelah atas Bawah aja hmm. Kita klik record Kemarin shortcutnya untuk berhenti pakai F8 ya Setelah itu kita start powerpointnya Nah sih kita klik Untuk mulai Klik untuk Menjalankan uh, Apa Presentasi kita Nah, ini kalau menutupi berarti kita bisa pindah ke sebelah sini. Nah, ini kita bisa sambil ngomong menerangkan kepada siswa sehingga siswa uh, bisa lebih memahaminya. Uh, kita klik lagi, misalnya kita sudah baca ini, kita sampaikan, kita terangkan, kemudian kita lanjutkan presentasinya. Nah, uh, di sini kita terangkan lagi, sampaikan lagi, Terus halaman selanjutnya kita terangkan, ini materinya custom tergantung dari teman-teman yang punya nah, misalnya ini nah, kita ngomong, kita terangkan yang perlu kita untuk terangkan nah, setelah itu berarti selesai kalau sudah selesai kita bisa hentikan misalnya setelah salam, selesai kita hentikan untuk rekaman tersebut nah kalau sudah berarti kita tinggal stop Kemarin kita untuk menyetop pakai tombol F8. Nah ini saya sudah tekan tombol F8. Nah, sudah selesai. Ini sedang proses yang di Nah, ini sudah jadi. Ini file-nya. Saya tutup dulu yang ini. Videonya. Nah, ini file yang barusan kita buat. Kita tes hasilnya, per. kemarin shortcutnya untuk berhenti pakai f 8 ya. Nah itu kita start PowerPoint nya. Nanti kita klik untuk mulai, klik untuk menjalankan uh, per. Kemarin shortcutnya untuk kita ngomong, kita terangkan yang perlu kita. Kemarin shortcut untuk berhenti, pakai F8 ya. Nah itu kita start powerpoint-nya. Nanti kita klik untuk mulai klik untuk menjalankan. Uh,